Monyet dan Kura-Kura Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau, dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si Kura-Kura, beserta dengan sahabat baiknya, Joni, si Monyet. siap siap untuk kita mulai selesai bisa Angie Suhanda kenapa sakit? Suhanda sakit. Baik. Kita mulai lagi pelajaran kali ini adalah melanjutkan pelajaran yang minggu lalu, minggu lalu tentang teks pidato persuasif. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang. Ya. Apa teks pidato situasi itu nah, Bisa dikasih Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di luar umum Atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya Atau memberikan gambaran Tentang suatu tampilkan kemudian karena kurang jelas ya, Ini dibagikan saja teks cerpennya. Satu oh, ya, Satu Agar baik Sahabat" sejati. disukai oleh pembaca karena memang cerpen itu ditulis biasanya untuk dikonsumsi untuk anak-anak seusia kalian bisa menandakan alam maju. Kemudian latar atau settingnya yang pertama latar tempat ada bawah pohon dan negara. kemudian juga ada rumah sakit. <sukup> <Mungkin> ada, <sukup> ada latar waktu yang ada kalau sini Karena ini yang Kemudian setelah <sukup> latar Untuk unsur intrinsik, unsur intrinsik dari cerpen yang berjudul "Empat saat sejati". Kesimpulannya temanya tadi itu ya, yang di yang, di, uh, yang ditemukan oleh um, kelompok yang di surat karat, kemudian kawan-kewarnia, kemudian kawan-kawannya, kemudian kawan-kawannya, kemudian kawan-kawannya, kemudian kemudian Yeah strength if belum action it Allah